Waspadai harga minyak WTI sedang tertahan. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan minyak WTI terlihat berada dalam tekanan bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan. Perhatikan